Program Jaringan Prihatin iaitu Kredit Telefon Percuma Golongan B40 akan menerima bantuan RM180 Kredit Telefon Telekomunikasi yang akan memberi manfaat 8 juta individu B40 Touchpoint belanjawan 2021 Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan belanjawan 2021 memperuntukan sebanyak 322.5 bilion ringgit dan negeri Sabah menerima peruntukan sebanyak 5.1 bilion ringgit dengan tema Teguh Kita menang bersama antara intipati utama dalam belanjawan 2021 ini adalah menaikkan siling kumpulan wang COVID-19 daripada 45 bilion ringgit kepada 65 bilion ringgit pemberian one off sebanyak 500 ringgit kepada anggota barisan hadapan bantuan prihatin rakyat BPR menggantikan BSH Bantuan Sarah Hidup dengan kadar seperti berikut. Isi rumah berpendapatan kurang RM2,500 menerima 1200 untuk satu orang anak atau RM1,800 untuk dua orang anak dan lebih. Isi rumah berpendapatan RM2,501 hingga RM4,000 menerima 800 ringgit untuk satu orang anak atau 1.200 untuk dua orang anak dan lebih. Isi rumah berpendapatan 4.001 hingga 5.000 ringgit menerima 500 ringgit untuk satu orang anak atau 750 ringgit untuk dua orang anak dan lebih individu bujang berpendapatan kurang 2500 ringgit menerima 350 ringgit. Bantuan ini memperuntukkan sebanyak 6.5 bilion memanfaatkan lebih 8.1 juta penerima. Pengeluaran 600 ringgit wang KWSP account pertama pencarum yang layak dibenarkan mengeluarkan wang KWSP akaun pertama RM500 setiap bulan selama 12 bulan bagi membantu ahli-ahli yang kehilangan pekerja. Pengeluaran wang KWSP akaun kedua Pengeluaran dibenarkan untuk membeli produk perlindungan insurans dan takaful hayat dan penyakit kritikal bagi diri dan keluarga yang diluluskan oleh KWSP. Kadar caruman minimum KWSP pekerja. Bermula Januari 2021, kadar minimum caruman KWSP pekerja dikurangkan ke 9% selama 12 bulan. Bantuan Pembayaran Bersasar Peminjam B40 atau m 40 Bagi peminjam B40 terdapat dua pilihan. Yang pertama menangguhkan ansuran bulanan selama 3 bulan atau pengurangan ansuran bulanan sebanyak 50% selama 6 bulan. Bagi peminjam golongan M40, peminjam perlu membuat pengisytiharan kendiri self Declaration bagi mengurangkan pendapatan untuk mendapat bantuan bayaran balik insurans. Bantuan ini akan bermula pada Disember 2020. Program Baucer Perlindungan Tenang Golongan B40 akan diberikan baucer RM50 sebagai bantuan keuangan bagi membeli produk perlindungan tenang seperti takaful hayat dan Kemalangan Diri Program SAVE 2.0 Pemberian E-Rebate RM200 Kepada isi rumah yang membeli alat penyaman udara Atau peti sejuk cekap Tenaga buatan tempatan Bonus penjawat dan pesara awam atau veteran Tidak berpencen Kaki awam grade Kaki tangan awam grade 56 dan ke bawah akan menerima bonus sebanyak 600 ringgit. Pesara awam dan veteran awam tidak berpencen akan menerima bonus sebanyak 300 ringgit. Bayaran ini akan dilakukan pada awal 2021. Bantuan pesara polis iaitu penerima pingat jasa pahlawan negara pemberian one off sebanyak 500 ringgit. Bayaran khas 500 ringgit. Bayaran one off kepada Imam Bilal Siak Noja merbuat guru takmir dan guru kafaf. Bantuan kebajikan bulanan OKU, warga emas, pesakit kronik dan golongan miskin. Bantuan OKU tidak berupaya kerja dinaikkan ke RM300 dari RM250. Warga emas, pesakit kronik terlantar dan bantuan penjagaan OKU dinaikkan RM500 daripada RM350. Elaun pekerja OKU dinaikkan ke RM450 dari RM400. Kadar bantuan kanak-kanak miskin dinaikkan kepada RM150 dari RM100 bagi seorang anak berumur 7 hingga 18 tahun atau RM200 bagi seorang anak berumur 6 tahun ke bawah dengan kadar maksimum RM1,000 bagi setiap keluarga. Bantuan ini memperuntukkan sebanyak 22 bilion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 Kredit percuma e-wallet. Bantuan RM50 melalui e-wallet atau e-dompet kepada belia berumur 18 hingga 20 tahun. Bantuan ini memperuntukkan RM75 juta. ringgit. Elaun Sarah Hidup Nelayan. Dinaikkan kepada RM300 bermula pada tahun 2021 dan bagi peneroka FELDA menghapus faedah hutang kebun peneroka FELDA geran kawasan rukun tetangga KRT dari 4600 ringgit kepada 6000 ringgit bagi menggalakkan budaya kesukarelawan komuniti geran khas prihatin tambahan iaitu khas satu ribu ringgit kepada peniaga atau penjaja pemandu teksi e-hailing atau kereta sewa atau kepada pemandu pelancong Demikian, tuan-tuan dan puan-puan Touchpoint Belanjawan 2021 Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Sekian dan harap maklum Pesanan ini dibawakan khas daripada Jabatan Penerangan Malaysia.